Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Balik lagi di channel Gekris Jadi hari ini gue udah larang asah pisau Pisau dapur, pisau-pisau pabrikan e, Tapi baru keinget nih Ada kawan yang nanya Katanya, bang kalau pisau dari pabrik atau pisau beli Itu masih perlu diasah nggak enggak sih? Jadi, gini ya gue kasih penjelasan jadi tergantung pemakaiannya kalau kira-kiranya untuk di dapur aja sih sebetulnya itu pisau udah cukup dari pabrikan aja udah cukup tapi kalau pengen lebih tajam lagi ya nggak apa-apa tinggal asah aja jadi ini pisau pabriknya tadi baru ngasah ini baru selesai asah ini juga ga pakai tenaga ya guys ya no. No. No. Ini, ini juga nah. oh, ini udah mirror polish juga ya Uh, untung aja masih ada pisau yang masih belum diasah jadi tadi sempet nggak oh iya ya ada kawah yang nanya uh, waktu itu jadi ini mau gua kasih ya kasih gitu. media yang gue pakai batunya batu cap gunung sama batu panda ya kita buka dulu Sebenarnya ini juga udah tajem kalau untuk cuman rasanya ini nah. Oke, kita langsung mulai aja ke tutorialnya. Check it out Jadi untuk pisau baru itu yang mau kita hilangin itu garis-garis yang ada di bagian mata bilahnya ini. Jadi masih kasar ini udah sebetulnya udah tajam cuman ada garis-garisnya gitu ya bekas asahan pabrik namanya pabrik produksi banyak ngasanya asal-asalan ya seperti itu beda lagi dengan pisau yang mahal biasanya dia lebih apa namanya ya lebih presisi kita bandingin dengan ini bagian bilahnya itu halus ini satu lagi nih ini meskipun pisaunya sama tapi bagian jalannya udah diasah ini udah halus banget bedakan sama ini kita langsung ke tutorialnya aja jadi pertama kita tetap pakai batu capanda, tapi kita nggak pakai yang kasatnya ini ya, kita yang pakai udah agak halusnya, karena permukaan pisau ini udah udah rata gitu, ya. jadi untuk menipiskan lagi aja kita basahin Lagi teraba di bagian sini ya. Kalau ini udah kasar berarti itu udah kemakan. Jadi ini udah ada burnya dari sebelah sini. Ketika tengah sayang yang ini, burnya ada dari sebelah sini. permukaan sini sudah rata kita balik sebelahnya ini ada burnya ya banyak jadi ketika kita ngasah itu kan gini pisahnya mata pisahnya ketika ngasah bagian sini itu akan jadi seperti ini nah ini bur burnya itu sebelah sini nanti kita hajar sebelah sini ininya hilang burung yang ini itu jadi Seperti ini lagi lanjut lagi jadi kita balik dari sebelah sini sudah kita tarik. ke sini bosnya pindah ke sebelah sini. Ini bagiannya udah kasar juga, berarti ini udah pemakan. Kalau kita udah nggak ngelihat garis-garisnya, kita ganti batunya. Untuk panda ini kita ganti dengan batu tasbono. Ini keritiknya lebih halus. Kita ganti pakai batunya. Ya, kita mulai lagi, ratakan permukaannya yang tadi kita lebih haluskan Ini udah rata jadi udah sesuai dengan yang kita pengen kalau juga setelah ini langsung kita topping aja boleh si di uh, kulit boleh di lepis boleh di kulit okay. apa aja lah yang berbahan kulit ini batu hijaunya langsung udah uh. udah lumayan udah, udah kita, kita bisa pegang sininya bagian belahnya nggak pakai tenaga cuman di sini dong dia pakai ada plastik kita coba gak ya, berasa guys Oke, okay, insya Allah ini udah, insya Allah ini udah tajam banget, Sudah cukup untuk pisau-pisau Cina biasanya itu enggak memakan waktu lama karena bahannya juga enggak terlalu keras dan ee, jadi ketika ngasanya pun enggak begitu lama udah kemakan ya oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini e, jangan lupa buat kalian yang suka tinggal like, komen, dan subscribe yang gak suka nggak usah yang ridho aja yang ikhlas <tus> sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh